Warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kesalahan Selamat pagi Saya pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak yang telah uh, mengundang saya untuk sharing di ya, dalam sesi sharing mengenai safety uh, Ini merupakan kehormatan bagi saya bisa berbagi mengenai kebijakan pengelolaan hutan pertambangan di masa uh, pandemi dan uh, saya pikir sebetulnya akan ada banyak hal yang uh, proposal proposal baru atau upaya-upaya baru yang dilaksanakan baik oleh teman-teman uh, pegang izin maupun pemerintah karena kita tahu bahwa uh, COVID-19 ini sudah ditetapkan sebagai pandemi mulai tanggal 11 Maret uh, dari 2020 oleh WHO, kemudian uh, itu juga pada bulan apa ya Presiden pertama kali menetapkan bahwa ada pasien Corona di Indonesia itu yang tiga orang itu saya pikir itu bulan Januari jadi sebetulnya ini sudah berjalan lima bulan barangkali tapi upaya-upaya yang luar biasa baru dilakukan bulan Januari jadi mulai dari Maret bahkan dilanjut. Jadi, uh, info sekalian, saya ingin menyampaikan uh, beberapa hal mengenai kebijakan ya, terutama uh, nasional dan kebijakan dari sektor seperti apa. Selanjutnya. Ya. Jadi kita bersama tahu bahwa sudah ada beberapa aturan di atasnya sebelumnya ya, sebelum PP21 ini. Mulai dari satu atau Impress mungkin, kemudian ada juga keputusan kepala BNPB mengenai kondisi darurat non bencana, kemudian juga ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan mengenai protokol kesehatan covid ini, dan yang terakhir saya pikir PP21 tahun 2020. 20, eh, di PSDB dan kemudian ada beberapa daerah yang telah menetapkan di daerahnya kemudian juga ada edaran dari eh, Kementerian Perhubungan yang kemarin sudah saya sampaikan ke Forum KTT jadi sudah banyak aturan-aturan yang di diatasnya eh, saya hanya ingin menyampaikan saja di lingkungan kita ya dengan eh, sektor SDM ini eh, apa yang telah dilakukan gitu. Ucagan ucagannya. Jadi, eh, kita tahu eh, bahwa kinerja telah menyampaikan beberapa edaran, ya, beberapa edaran kepada usaha maupun internal grup. yang kita karyawannya. Di situ, apa yang harus dilakukan dalam rangka antisipasi atau mitigasi dari dampak COVID-19 ini? Uh, yang pertama adalah uh, kepada pelaku usaha itu ke, uh, Kementerian Sdm lalu di Kemnervas ingin memastikan bahwa karyawan yang bekerja uh, telah melewati protokol kesehatan ya sebelum, sebelum. ini penting karena uh, kita tahu secara nasional sudah ada uh, atuannya yaitu dalam kegiatan kemudian juga uh, mengatur pola gilir kerja dan masa istirahat ini untuk mengatasi kelelahan atau takut. Kemudian mendata secara berkala kondisi karyawan ya dalam BP, BDP, maupun yang telah status positif bagaimana penanganannya ini bekerja sama dengan instansi terkait. Kemudian kita tahu bahwa penerapan PSBB ini punya potensi atau dampak pada si barangkali termasuk juga efeknya sampai kepada uh, perubahan uh, cara kerja dan karyawannya. Tapi uh, kami sampaikan bahwa kami telah membuat literan itu uh, mungkin tidak dilakukan di Ini nanti secara detail akan selesai. Silakan dilanjut. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Uh, pertama-tama pada tanggal 12 Maret ini setelah BUM ya, menetapkan 11 Maret minerba itu punya um, inisiatif untuk uh, menyampaikan edaran dia ya, edaran Kepala direktur tambang pada Kepala teknik tambang kemudian pan jabat internal pan bang jabat ya tambang inisiatif untuk mencegah jadi intinya adalah di situ kita ingin agar perusahaan itu membudayakan perilaku hidup yang sehat dan juga melakukan kampanye tentang pencegahan COVID. Edukasi ini penting buat sekalian karena ini merupakan salah satu cara untuk mitigasi dengan adanya para karyawan termasuk juga bukan terjadi di perusahaan itu akan bisa mengurangi kemunculan peran politik. Kemudian juga update informasi penting. Ini apa um, kami mengirimkan surat pada perusahaan tambang agar melaporkan kondisinya. Dan karena memang dibutuhkan, uh, kami minta supaya update informasi akan setiap minggu ini. Uh, nanti terakhir akan ada nah jadi itu kira-kira isi dari surat edaran tertanggal 12 Maret kalau kita lihat lebih lebih detail itu menjaga area kerja dan terutama tetap bersih jenis kemudian menyediakan akses terutama kebersihan itu termasuk eh, kapas masuk, dan sebagainya kemudian menyediakan alat-alat kumuh gitu, dan pasang kesempatan dan memperhatikan itu uh, inti daripada surat edaran tanggal 20 Maret silahkan dilanjut kemudian uh, pimpinan Kementerian Sdm dalam lagi Dirjen Berbat juga menindaklanjuti uh, dengan surat uh, edaran yang disampaikan kepada Direksi perusahaan uh, jadi kalau tadi kepada KTP uh, dan ada PCU dan PL ini uh, Pak mengirimkan surat kepada perusahaan. Jadi intinya adalah ingin membangun kesadaran kepada para pimpinan perusahaan bahwa eh, tidak bisa di tingkat operasional saja itu diserahkan, tapi pimpinan-pimpinan juga harus tahu bahwa COVID-19 ini sebagai sesuatu yang sangat serius sehingga eh, mereka harus men-support upaya-upaya untuk pencegahan penularan maupun penanganan ASEAN, gitu ya, yang sudah. Das. Jadi kira-kira uh, isinya ada lima itu, melaksanakan upaya pencegahan, kemudian pembatasan berkumpul, oleh dan sebagainya, melaksanakan sistem ini, kemudian rapid test. Apabila diperlukan, jadi surat ini tertanggal 23 buat sekalian, kalau uh, sekarang barangkali yang nomor 4 itu uh, saya pikir merupakan suatu keharusan, gitu ya beritakan bagaimana sebetulnya eh, kondisi atau situasi keluaran dari COVID-19 ini. Jadi, eh, mungkin rapid test itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Kemudian eh, yang nomor lima, seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin akibat dari. Tapi sampai saat ini, memang belum ada laporan resmi mengenai hal ini, dan kita berharap awal kandungan ya, kemudian uh, menyusul surat edaran dirjen ini uh, kembali uh, Minerva kirimkan surat diulang uh, 13 April ya, ini uh, surat edaran dirjen lagi, jadi intinya kenapa surat ini dikirim lagi, sebetulnya mengingatkan kembali ya, karena uh, yang kita terhadap COVID-19 ini uh, sangat diperlutaskan dan waktu itu, minta agar ditekankan kembali sesuai dengan perkembangan yang ada. Ya, para pimpinan perusahaan itu harus terjun langsung, barangkali ya terlibat langsung di dalam penanganan COVID-19, gitu ya cara bagaimana tentu saja, ya yaitu dengan cara menetapkan. Bagaimana uh, solusi manajemennya, ya, terutamanya. Lanjut, dua sekalian, uh, akhir ini sebenarnya bukan terakhir ini uh, ada lagi nanti. akan ada lagi. Jadi sesuai perkembangan nanti kami akan secara rutin mengirim uh, apa namanya edaran atau surat atau apapun untuk mengupdate strategi-strategi baru karena munculnya perkembangan yang ada Di tanggal 13 April ini adalah upaya untuk menghimpun informasi menghimpun informasi mengenai dampak dari Covid-19 ini di aktivitas saan jadi kita ingin mengetahui sebetulnya eh, mana penyebaran apa namanya Covid-19 ini di kawasan tambang ya sehingga kalau ini diketahui dari sini mungkin nanti pemerintah bisa e, naruh perhatian lebih pada daerah-daerah yang berdampak tersebut. Jadi ini kira-kira seperti ini, ini laporan yang kami minta e, bulanan buat sekalian sebetulnya tadinya, tetapi kemudian e, karena memang kepentingannya mendesak, e, pimpinan kami minta agar ini dilaporkan mingguan tetapi tidak melalui setiap resmi barangkali, melalui cara lain yang mudah, gitu ya. Jadi, teman-teman di Milerva telah secara rutin uh, mengupdate informasi ini melalui jalur-jalur uh, media sosial di gitu, itu bisa cepat dikumpulkan, uh, gitu kan? Uh, setelah kita kumpulkan, Ibu sekalian, informasi terkini atau kondisi dari... Uh, tampak atau apa yang nampak Covid-19 di pertambangan ini telah kita kumpulkan. Ini status per 14. belas Mei di uh, status yang paling baru itu kita lihat bahwa uh, ternyata petanya adalah seperti ini ya. Di uh, memang ODP uh, tinggi salah satu sebabnya dalam belasan karena setelah cuti kembali ke site Uh, dari zona merah misalnya itu uh, pengaruh terhadap angka UPP ini. Kemudian pasien dalam pengawasan itu ada 100 dan uh, yang sudah positif COVID sampai tanggal 14 itu ada 99 orang. Memang ada uh, korban yang sudah meninggal, tetapi ini masih kita hitung sama dia. Ya. Jadi laporannya kan. Jadi ini uh, peta kondisi saat ini sekalian ini akan berubah terus ya. ini akan berubah terus di, uh, terutama yang uh, BDB maupun positif. Ya. Kenapa ini terus? Karena memang uh, kita teman-teman di perusahaan saya yakin memonitor terus dan melakukan tes, ya, tes masif hingga angka ini bisa berubah terus. Tapi itu saya pikir strategi yang betul supaya kita tahu uh, apa namanya angka-angka ini, sehingga nanti kita bisa menerapkan strategi untuk penanganannya seperti apa. Lanjut. Kalau dilihat dari uh, umur, uh, kelompok umur itu, jadi uh, persentase umur uh, yang terkena suspek ODP, BDP, maupun positif COVID itu Kira-kira seperti ini, buat kalian jadi kelompok 4 tahun uh, mayoritas, 50% sementara yang uh, tahun dan, uh, Di atas empat puluh dua tahun ini tentu saja sebaran ini berbeda dengan informasi uh, yang sifatnya umum, yang nasional, dia ya. uh, karena kalau kita tahu. Sebelum publikasi atau informasi di bidang nasional secara umum itu uh, mungkin di umur 40 lebih itu yang uh, paling banyak. Ya. tetapi kita tahu bahwa di uh, aktivitas pertambangan itu kebanyakan memang orang-orang muda, jadi kira-kira penelitiannya -kira, uh, terlalu. Lanjut bapak sekalian, saya ingin uh, melaporkan mengenai progres dari pelaporan perusahaan. Uh, ya. Jadi uh, yang sebelah kanan dulu uh, itu sampai dengan buku delapan tadi pagi, ya. ini baru 53 uh, persen ya yang menyampaikan uh, laporan gitu, dari seluruh perusahaan. Jadi ini uh, akan kami dorong terus. Mari kita bersama-sama. Uh, pun ya data-data yang tadi kita sampaikan supaya kita tahu, kita tahu atau masyarakat tahu gitu, bagaimana kondisi sebenarnya ya covid 19 di pertambangan sehingga nanti kita bisa mengambil langkah-langkah yang bukan baik pemerintah maupun perusahaan ya bersama-sama kita lakukan langkah-langkah untuk kampanye hmm, jadi kami sih berharap ini naik terus, angka 53 ini, sehingga pada akhirnya nanti eh, 100 persen gitu. diubahkan. Dan walaupun sebetulnya eh, itu laporannya banyak yang dia ya, tidak, ada, tidak ada angka yang dilaporkan. Tidak apa-apa, tapi paling tidak eh, kepatuhan untuk melapor itu eh, di sebelah kiri, kalau kita lihat, ya ini ada dua hal yang berbeda buat sekalian. Jadi kalau kita lihat data eh, yang kita terima, itu yang terdampak itu lebih banyak pada perusahaan jasa pertambangan dibanding perusahaan pertambangannya sendirian. sendiri yang akan kita lihat. Nah, ini tentu saja tugas berat bagi Pak KTP, karena eh, pembinaan dari uh, perusahaan jasa pertambangan ini di tangan KTP ya. Jadi kerja keras saya pikir untuk eh, bersama-sama menekan peran eh, terus, terus Jadi eh, edukasi barangkali punya, kemudian membuat edaran untuk mereka ya, edaran kita tahu sesuai bahwa eh, tanggung jawabnya ada di pak Tarih, atau cabang dinaan taman Jadi ini penting, tetapi juga eh, dengan surat-surat. Uh, yang sudah kita sampaikan dari pemerintah tadi karena itu sudah kita sampaikan ke perusahaan jasa, jadi harapannya uh, ini juga. mari kita uh, berupaya bersama supaya uh, angka ini uh, gitu ya artinya rupanya uh, kita terlalu tajam gitu, sehingga kita semua bisa apa, yang tenang lah ya lanjut sekalian, eh, ini juga kami sampaikan ya. Ini sebetulnya himpunan saja yang sebetulnya barangkali standar itu, tapi ini sangat penting ya. Jadi kami mengingatkan kembali kepada eh, kami kan perusahaan tambang agar beberapa langkah edukasi. Salah satunya adalah yang paling penting ya atau melalui tanda-tanda eh, di tempat kerja dan sebagainya itu sangat penting. Termasuk juga sosialisasi eh, kepada karyawan juga penting. Kita tahu bahwa mereka yang eh, eh, kerja tambang yang memang tinggalnya adalah keluarga. keluarganya juga pasti eh, mengenai bahaya. Eh, ini. Sebagai tindakan preventif, saya pikir uh, tidak ada hal lain selain harus gerak-gerakkan rapid test secara massal, tes secara masalah Jadi saya pikir tes secara ini sangat penting ya. Uh, kami di Kementerian Sdm itu mewajibkan semua pegawai tes, ya, uh, dan dengan tahu, hasilnya, maka kita bisa melakukan tindakan yang harus diambil. Jadi saya berharap teman-teman bisa melakukan ini, gitu, sehingga tahu mana yang reaktif, mana yang tidak reaktif, kemudian bisa diambil langkah berikutnya untuk melakukan swab test dan sebagainya. Saya yakin teman-teman juga sudah melakukan, tapi bagi yang belum, mohon agar ini bisa dilakukan. Kemudian pengaturan pola kerja dan pola roster ini sudah normal barangkali ya. Menetapi paling tidak itu kita harapkan polanya kayak sedikit berhenti-henti, tidak mulai kontak ya. Dan bagaimana kita mengelola stres kerja Kemudian menerapkan protokol kesehatan kalau ini sudah standar ya. Tetapi, ya, mungkin lagi yang mengingatkan bahwa ini adalah wajib, ya, wajib tahan. Kemudian, satu hal baru, barangkali, kalau dilakukan adalah membentuk uh, tugas atau posko atau apapun namanya, ya, uh, untuk penanganan perusahaan. Jadi, ini merupakan satu organisasi uh, tambahan dalam perusahaan yang khusus menangani uh, kecepatan dan penanganan konstituennya. Dari sinilah nanti data terkumpul, dari sinilah nanti dilakukan strategialisasi dan edukasi, dari sinilah nanti dilakukan apa, kerjasama dengan instansi atau dengan eh, lembaga kesehatan terkait gitu ya, dalam rangka penanganan eh, pasien dan sebagainya. Jadi saya pikir ini sangat penting dan saya juga yakin bahwa sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan ini ya ada posko atau command center atau apapun namanya ya kemudian juga ada eh, portal informasi, itu saya pikir itu penting buat sekalian ya. karena dengan lebih banyak kita eh, menginformasikan ya atau transparansi informasi ini ya tentu saja sesuai dengan kaidah-kaidah eh, privasi yang kita tetap kita tetap menjaga privasi, tapi paling tidak e, kalau kita sampaikan angka-angka seperti itu tanpa menyebutkan di A atau bantuan, siapa namanya itu sudah merupakan suatu e, bentuk apa namanya ya, sosialisasi e, bahwa situasinya adalah demikian Lanjut, kemudian juga langkah-langkah e, kuratif, saya pikir e, tadi saya sampaikan kalau memang ada yang reaktif hasil dari rapid tes, langsung stradangkan swab test atau kesehatan kemudian kerjasama dengan organisasi ya. di setempat itu unit-unit uh, unit kesehatan pengelolaan kesehatan di perusahaan itu bisa melakukan koordinasi menangani yang terkonfirmasi termasuk juga menyediakan sarana prasarana ini uh, sesuai dengan surat Pak Insen kita kerja bersama bahkan biaya ekstra biaya. Kemarin salah satu insentifnya adalah bahwa bisa memasukkan biaya ini sebagai biaya BPM. Kemudian rehabilitatif, tentu saja ini penanganan dari pembuka, kemudian juga ada pembuka sekitar supaya yang bersangkutan di-pembuka atau punya Ya, kekuatan uh, mental di dunia, sosial itu juga kan? Intinya adalah buat sekalian uh, untuk langkah rehabilitasi uh, ini, ya. ini, kita menangani berita yang terdampak secara mendesainal di sosial ini. kami, dan ini saya pikir tidak bisa ada di pemerintah, kita harus bersinergi uh, uh, demi perusahaan atau fasilitasi dari pemerintah yang saat ini juga menangani yang umum akan menjadi akan berkondisi kalau kita menunggu apa yang dilakukan. jadi kami berharap uh, perusahaan sudah Tentu saja pemerintah akan uh, ke ini kemarin. kemarin ada pertanyaan dalam salah satu acara adalah nggak pak ini lalu lintas dari sumber daya yang ada di satu perusahaan yang kebetulan eh, dia berlebih eh, kemudian di eh, transfer ke perusahaan yang eh, membutuhkan gitu ya baik itu tenaga medis atau itu peralatan atau apa, -apa gitu. dia kalau hal, -hal semata, semacam itu diinginkan ya silahkan saja di ya, apa namanya kirim surat ke kami ya. dan nanti kalau dibutuhkan untuk eh, support eh, transportasi atau Nah, kita bisa lanjut. Saya juga ingin menyampaikan uh, beberapa hal, langkah-langkah terhadap yang telah dilakukan oleh Menteri uh, Ketua. Adala ini adalah salah langkah satu langkah-langkah kenapa ini diperlukan, karena kita tidak tahu kapan uh, kondisi darurat bisa sediakan langsung, tidak, ya, tidak tahu ada yang langsung dari Juli, ada yang langsung Oktober, dan yang tahun dan sebagainya. Pelispek itu kami mengantisipasi dengan beberapa terobosan. Salah satunya adalah di dana itu misalnya untuk pelispek dendam, seperti yang kita katakan air itu dilakukan secara peresesmen oleh perusahaan, kemudian nanti verifikasi oleh dari biasanya kan kunjungan kesana gitu ya visitasinya dengan dengan eh, secara online kemudian untuk verifikasi penilaian mengenai data yang pertama yang baik untuk award ya tahun ini kebetulan eh, Minerba menyelenggarakan kembali award sudah dua tahun ya dua tahun atau setahun ya pak di eh, ini diadakan lagi, tetapi e, karena keburu ada pandemi ini, maka penilaiannya dilakukan secara online. E, bukan di alam online, kemudian minta ya, untuk disampaikan atau ditunjukkan, dan nanti ditunjukkan. Lanjut. Kemudian pembahasan-pembahasan teknis ini juga dilakukan secara online ya. Banyak rapat pembahasan ini yang tadinya teman-teman perusahaan ditau-dan untuk datang di kantor, ya, dan termasuk yang akhir adalah investigasi kecelakaan karena memang ini terjadi dan ini diambil langkah-langkah yang cukup drastis saat itu, kita um, berkertambang yang kita tugaskan akan um, akan dan ini internal yang kita akan sampai kepada nanti, itu seperti biasa. Ini tidak berhenti di sini buat sekalian. Nanti untuk aspek yang lain, aspek untuk penilaian persyaratan reklamasi juga akan, akan ini. Kemudian nanti apa eh, terlapatkan teknis ini dan sebagainya. Jadi ini tidak eh, tidak eh, berhenti sampai di sini dan eh, tugas kami sebagai regulator tentu saja nanti menyesuaikan eh, regulasi eh, yang ada eh, sehingga nanti kita mengakomodir mekanisme ini sehingga eh, kami punya keyakinan bahwa ke depan cara ini tetap akan dilakukan nanti ya akan walaupun pandemi sudah selesai tetapi ini merupakan salah satu cara yang efektif terakhir jadi eh, akan dilakukan dengan sepatu kami gunakan zona untuk menyesuaikan ini Peraturan-peraturan yang yang ada sehingga ke depan ini tetap akan salah satu solusi alternatif untuk melaksanakan tugas fungsi Saya pikir itu sebelum diakhiri ada beberapa pesan. Ya ini jadi. Mungkin uh, sudah biasa lah, ya. Tetapi, kembali lagi, kami uh, ya, mengimbau gitu ya, agar mahal ini sangat penting dilakukan sederhana, barangkali. Tetapi, inilah kunci dari uh, pencegahan dan uh, dari COVID-19, gitu ya. Jadi, tangan sering kemudian, kalau membantu, ada caranya, gitu, kemudian wajah dan... Kalau belum yakin bahwa memang kita bersih, gitu eh, instansi baik sosial maupun physical instansi, gitu. dan yang paling terakhir adalah set, eh, paling penting ini. murah meriah, tetapi eh, kalau kita laksanakan dengan disiplin dan tinggi, saya yakin dari profesi. Saya pikir itu bahwa sekalian yang bisa saya sampaikan, uh, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, ya. saya akhiri dan saya kembalikan ke moderator. Nah, Oke, okay. ya terima kasih Pak Sri yang sudah menyampaikan bagaimana kebijakan dari pemerintah dalam masa COVID-19 saya pikir sudah sangat banyak sekali kebijakan-kebijakan uh, yang dikeluarkan dan begitu uh, peduli sekali terhadap uh, penyebaran virus corona disease. Jadi sejak kita keluar ke pres tahun, apa, uh, nomor 11 tahun 2020 tanggal 31 Maret dan dari SDM sudah uh, mengeluarkan beberapa surat ya termasuk tanggal 13 April dari dirjen tadi juga kait, tadi sudah Menyebarkan surat bagaimana pencegahan penanganan corona sampai kepada pendataan ya Pendataan dan saya pikir itu sudah, sudah suratnya sudah diterima oleh bapak-bapak semua yang dari perusahaan-perusahaan Di pertambangan dan pelaporan tadi sudah disampaikan beliau dan 60% yang, yang lapor dari perusahaan dan masih banyak juga yang belum melaporkan Ya, tentunya mudah-mudahan pelaporan itu juga menjadi bagian yang nanti uh, kepedulian kita terhadap uh, penanganan penyebaran uh, karena virus ini. Bapak-bapak uh, semua, terima kasih Pak Sri sudah menyampaikan materi dan ini sesi pertama. Kemudian sesi kedua kita, kita buka dengan tanya-jawab ya. Tanya jawab ini nanti kita prioritaskan melalui chat. Ini udah ada beberapa pertanyaan, udah ada beberapa pertanyaan. E, nanti silakan mungkin satu-satu. E, sebentar, saya tanya yang saya bacakan di chat dulu ya. Yang di chatnya, kolom chatnya teman-teman semua. Ini ada pertanyaan dari Pak Ishak Ibrahim ya. Isyaka apakah kami bisa melakukan pengawasan menggunakan drone? Ini pengawasan COVID menggunakan drone. Saya pikir mungkin kurang ini ya. Coba nanti dilihat. Kemudian ada pertanyaan lagi. Yang mana? Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Dwi Puji Arso. Tadi yang drone nanti nanti mungkin dijawab sekilas saja. Ini dari Pak Dwi Pajarso, Pertanyaannya, Pak Sri, saya Pak Dwi Pajarso, Setelah sekitar dua bulan dilanda COVID-19 ini, apakah ada UP yang sampai harus lockdown total operasinya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana tren kecelakaan di masa COVID-19? Apakah faktor stres karyawan? Ya, ter terlock di site ada kontribusinya. Saya pikir itu mohon dijawab dulu Pak Pak uh, uh, Sri. Ini Pak, Pak Dewi-nya dibuka. Silakan Pak Sri. Terima kasih Pak. Uh, tadi yang dengan turun tadi Pak siapa ya? Pak Ishak, Pak. Mungkin uh, bisa Pak lebih spesifik ya Pak Ishak ya. Ini uh, pengawasannya dalam rangka apa gitu. Jadi kalau pengawasannya itu untuk eh, apa namanya lingkungan barangkali apakah itu reklamasi atau apa gitu itu itu, itu anu saja pak itu bisa saja dan kami eh, justru kebijakan kami untuk eh, pengelolaan lingkungan itu dengan menggunakan hal seperti itu ya. Jadi ini kan eh, bisa dilakukan dengan mudah dan sekarang sudah umum dan nasinya juga saya pikir eh, memang tergantung kepada turunnya gitu ya informasi apa yang bisa dihasilkan oleh drone. jadi uh, mungkin sebentar lagi kami akan kirim surat ke pak kirim surat uh, sebagai sopnya begitu ya di uh, bagaimana spesifikasi dari apa uh, yang diproduksi oleh drone ini sehingga terhadap ketahanan yang tinggi bapak hasil pengetahuan memang uh, akurat. Yang kedua, untuk Pak Dwi, terus terang kami belum mendapatkan laporan, nih Pak, mengenai Ibu yang lockdown ini. Karena kalau eh, di bawah kewenangan yang itu eh, sampai saat ini belum ada, ya tetapi saya tidak tahu kalau Ibu yang di eh, bawah kewenangan pemerintah daerah, karena itu sedang kami kumpulkan juga datanya, mudah-mudahan eh, bisa jawab. Itu apa namanya, berapa eh, dan sebabnya apa, gitu ya. Memang eh, kami mendengar sudah ada beberapa yang apa namanya hanya mengurangi aktivitasnya, gitu ya. mengurangi aktivitasnya. Tetapi eh, lebih banyak disebabkan karena harga komoditi yang turun sehingga eh, keekonomian juga eh, menjadi kurang ekonomis akibatnya eh, aktivitas produk ya termasuk pemasaran gitu tapi eh, itu secara tidak langsung memang bukan karena eh, secara langsung maaf secara langsung tidak disebabkan karena covid tetapi secara tidak langsung iya karena memang eh, apa namanya pembeli atau negara tujuan ekspor atau pembeli itu juga eh, menurunkan eh, demand-nya sehingga eh, suplai atau produksi itu otomatis juga turun Ya ini uh, kejadiannya untuk batu bara pada hari e, saya kurang tapi untuk batubara, bara ya, itu memang kita tahu harga sangat terjangkau, sehingga banyak perusahaan yang merasa tidak efisien kalau tambahan satu. Tapi statusnya saya tidak tahu pak, apakah memang itu hmm. e, lockdown atau tidak? Kemudian tren kecelakaan, barangkali nanti mohon bantuan Pak Erlampang atau Bu Lana ya untuk menjawab uh, statistik terakhir, memang uh, selama masa uh, pandemi ini memang ada beberapa uh, kejadian berbahaya, betul, bahkan ada kecelakaan yang uh, apa namanya, akibat fatality juga ada, gitu ya. Tapi saya pikir itu... Uh, Alhamdulillah tidak tidak dia tidak tidak banyak gitu karena mungkin sudah eh, protokol covid harus diikuti sehingga cara kerjanya menjadi ketat tapi ada juga masih terjadi ya. eh, sebabnya saya pikir mungkin bukan karena apa namanya karena covid tetapi masih seperti yang dulu, dulu saya pikir ya karena kompetensinya kurang atau Rono tidak melaksanakan SOP dan Pak Er Lambang ada yang ditambahkan Pak Er Lambang silakan silakan Pak Er saya silakan eh, jatuh. sudah bergabung Ada bulana silakan Mohon izin Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya. Selamat pagi, Bapak Ibu yang bergabung dalam webinar ini. Uh, menyambung apa yang disampaikan Pak Sri. Uh, putus, putus, ya, Kecelakaan di masa konflik dilakukan proses. kayaknya hilang enggak... uh, suaranya... ya Bu, suaranya enggak jelas. Bu lana, mungkin karena misalnya dengan jarak jauh begitu. Hilang bisa diulang Ibu. Terus putus ya suara saya? Iya Bu. Suara Belanda oh, gitu. sudah jelas, bisa diulang Bu buka coba. karena di mobil ini halo kedengeran uh, Kedengaran. Ya, kenal. Ya, kenal. Uh, mungkin pak Lembang pak Lembang bisa nambahkan karena dijual uh, jadi uh, selama covid ini ada satu kejadian fataliti kedengeran pak ada empat Nah, kedengarannya. Pak Helambang mungkin bisa bisa bisa menambahkan Pak Helambang. Silakan Pak Helambang. Lanjut Bu, udah jelas Bu. Lanjut Bu, udah jelas banget. Nah, sekarang jelas, Karena uh, kejadian akibat penyakit tenaga kerja ada empat, Pak, tapi mayoritas hmm. karena penyakit jantung begitu. Tidak ada hubungannya dengan Covid. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Makasih Pak Alwan dan mohon izin Pak Sri. Yok. Okay. Terima kasih. Pak ah, Dwi sudah menjawab ya Pak Dwi ya. Baik, terima kasih Pak Ceri. Sama-sama ya, nah, Pak. Sebenarnya enggak ada case yang besar Pak ke depan. Ya. Sudah ya. nah, eh, cukup ya Pak Dwi. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Rohmat Mojiono. Ya, setengah curhat mungkin juga ini Pak Rahmat. Bukan Pak <laughs> Dwi. Apakah ada kebijakan atau arahan khusus bagi perusahaan yang berada di lokasi remote dan kena lockdown site maupun PSBB di daerah sekitarnya artinya kami ada kondisi bahwa di dalam site tidak bisa keluar sedangkan yang luar tidak ada masuk maksudnya ada kebijakan untuk lockdown yang sudah di site tidak bisa keluar yang sudah yang di luar tidak bisa ke, ke site mungkin langsung dijawab aja dulu satu-satu Pak Sri ya Baik terima kasih Pak Lono eh uh, jadi begini kalau nggak salah, dua hari yang lalu ya, atau hari kemarin ya, itu saya edarkan kepada para ATT ya melalui forum, itu surat edaran dari dirjen Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, dan Perhubungan Darat ya. Jadi di situ bahwa sekalian dimungkinkan gitu ya, dimungkinkan kalau kita melakukan mobilisasi itu dengan syarat-syarat yang uh, cukup ketat gitu. Uh, misalnya harus ada surat tugas gitu ya. Kami sebagai pekerjaan -beg negeri juga terkena itu gitu. Jadi, harus ada surat tugas kemudian harus menunjukkan bukti hasil tes uh, rapid test paling tidak seperti itu jadi itu sebetulnya uh, sudah sudah agak longgar ya sudah agak longgar uh, dibandingkan yang sebelumnya karena Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan uh, SOP yang sangat jelas nanti mungkin kalau uh, apa namanya itu belum punya pak saya sampaikan lagi melalui aplikasi ya pak ya nanti dan itu saya pikir memberikan peluang ke kita, Pak. Peluang kita untuk melakukan mobilisasi apakah keluar dari daerah, dari saya seperti apa. Cuma syarat-syaratnya harus dibaca, Pak, karena itu eh, syaratnya sangat rigid, tetapi kalau ada syaratnya tidak ada alasan bagi eh, daerah atau penda untuk apa namanya menahan itu. Ya. Tentu saja kita juga harus berhubungan, Pak, atau konsultasi dengan Tim satgas COVID yang di daerah, misalnya itu di provinsi ya di provinsi termasuk dengan uh, kepolisian daerah, barangkali sehingga nanti pada saatnya ada mobilisasi sudah tidak ada masalah lagi gitu ya. Jadi uh, Pak, Pak Rahmat ya. Ya Pak Rahmat. Pak Rahmat itu uh, menurut saya dilakukan saja Pak sesuai dengan uh, apa namanya surat edaran itu, mohon dipelajari dulu dan itu bisa Tentu saja yang utama kita harus tetap melaksanakan protokol COVID-19-nya. Jadi setahu saya itu. Kalau untuk kami, kemarin setelah dibaca itu salah satunya harus ada surat tugas yang ditaikan oleh pejabat, kemudian ada bukti bahwa sudah dilakukan tes, rapid test gitu ya, tapi paling tidak ada surat keterangan bahwa kita dalam keadaan tidak terdampak. Kemudian Pak Rahman. Baik, makasih Pak. Pak Rahmat, sudah jelas ya Pak Rahmat ya? Ya, insya Allah jelas Pak. Terima kasih Pak Walhono. Dan ya, Pak nanti saya sampaikan surat edaranya Pak melalui APKB. Ya Pak. Oke, makasih. Oke. Makasih. Kemudian ini ada lanjut ya Pak Rahmat, sudah ya? Kita mute dulu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Mahmudi. Pak Sri, saya Mahmudi dari Bayan Resource. Terkait dengan perizinan, investigasi rapat teknis dan dan lain-lain bisa dilakukan lewat online pertanyaan untuk Bapak untuk khusus darurat bencana nasional apakah tim siaga bencana SDM masih tetap akan dilakukan ya Tunggu, Pak ya terima kasih Pak Mahmudi memang sampai saat ini ini belum uh, terpikir ya ter belum terpikir untuk bagaimana mendeploy ya mendeploy tim jaga ya, bencana ini, gitu ya. karena memang, ya kita berharap tidak terjadi kemarin, walaupun di Aceh ada kasus uh, banjir yang parah. Gitu ya. Tapi itu kita lihat nanti aja Pak Jadi kalau misalnya itu uh, memang terjadi dan ada perintah untuk itu, ya kita lakukan dengan cara-cara yang ada. Saya pikir salah satunya tadi kita sudah punya payungnya, uh, paling tidak surat edaran dari Kementerian uh, dan tadi ya, itu sudah merupakan payung untuk bagaimana kita bisa membuatkan mobilisasi. Nah, kalau di internal sendiri nanti mungkin ada aturannya Pak. Manakala itu ada instruksi dari pimpinan tertinggi di tempat. Beberapa itu ucapnya Pak Omri. Baik, terima kasih Pak Sri. Ya Pak Al, terima kasih. Masa, Oke, jelas ya Pak Omri ya. Jadi ya, terima kasih. Oke, karena waktu kita masih cukup banyak jadi Pak Sri kita Uh, gak apa-apa ini ada banyak pertanyaan Pak nanti so, silakan, kita silakan, kita silakan Pak silakan. Gak apa-apa ya Pak ya. Oh santai aja santai. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Agung Budiarto Banyak perusahaan sekarang menerapkan dengan metode digital mining Di Ini sangat Sosial distancing Apakah ada aturan terkait dengan digital mining? Pertama pada masa ini ya, Pak Agung ini konsultannya. silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Agung. E, tadi yang saya sampaikan e, mungkin e, dua dan tiga slide terakhir tadi ya, terobos yang dilakukan. Ini sebetulnya salah satu upaya pemerintah Pak, untuk melakukan itu ya. Sebetulnya tidak masalah. Kalau saya pribadi berpendapat bahwa COVID-19 ya, ini juga ada hikmahnya, gitu ya. Jadi sebetulnya eh, itu COVID-19 itu mengakselerasi pak Mengakselera, mengakselerasi implementasi dari hal <tuh> ini, ini, ini ya. dan ini merubah cara kita eh, bermain, gitu ya. game changer, gitu, pak. Jadi merubah cara kita bermain, merubah cara kita bekerja, gitu ya dan dan digital mining juga. Jadi ini uh, kalau saya sangat sangat uh, mengenai aturan aturannya tadi saya sampaikan pemerintah dan e, apa berupaya untuk menyesuaikan ya menyesuaikan e, sop sop atau aturan aturan yang ada di tingkat di tingkat pelaksanaan gitu, agar bisa mengakomodir adanya ini tadi jadi sampaikan bahwa kita bisa melakukan e, penilaian board tadi secara, misalnya itu ya. walaupun itu baru didukung dengan surat pak tetapi nanti kami akan e, memperbaiki aturan yang ada tingkat SOP pak, jadi ini uh, barangkali dengan aturan yang, yang sudah ada itu juga tetap bisa dilakukan pak. sebagai contoh kalau di kami uh, ada inspeksi online itu juga bisa dilakukan itu uh, uh, jadi yang tadinya visitasi ke site diganti dengan uh, dialog online. jadi tergantung pada Aktivitasnya apa Pak? Aktivitasnya apa? Kalau itu memang e, benar-benar di dalam e, aturan itu tidak akan ya. e, ya, nanti kita revisi atau kita evaluasi aturannya. Ya. Tapi saya pikir dengan aturan yang ada beberapa hal sudah bisa dilakukan gitu. Karena ini juga kondisi darurat dan Pak ya. Jadi sebenarnya ya e, kalau menurut saya itu Pak. Oke okay, Pak Agung sudah jelas Pak Agung. Uh, iya Pak. Uh, ini berkaitan dengan in, uh, kalau ini berlangsung cukup lama, maka kan ini akan menjadi semacam tren ya ataupun uh, apa ya semacam budaya atau budaya lah, bahkan behavior lah ya, kedepannya bahwa tren untuk menggunakan era-era digital yang semacam ini. Jadi ya, ya. lebih tanggap kembali uh, kita untuk menuju ke masa depan seperti yang dicanangkan di dalam bulan ketiga kemarin. Seperti ya. itu, dan infoan dari Pak Presiden ya eh, sekarang berdamai dengan Covid itu aja Pak. Makasih Pak. Makasih Pak Agung itu betul sekali. Ya, terima kasih Pak. Yuk. Kasih, Pak. Oke, Pak Agung dimeet kembali Pak Agung ya. Pak Agung dari Allsis. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat Subagio ya. Ini ada ngaitin ke tapi enggak apa-apa, nanti kita baca saja pertanyaannya. Pak Sri, saya Rama Subagio dari Safety Trainer. Kami ingin menanyakan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam kurung SDM untuk COVID-19, maaf, report ke depan, yang saat ini berita di media sudah ada kasus positif COVID-19 dan bahkan sudah ada yang meninggal. Karena report area perusahaan tersebut tertutup yang mungkin penyebarannya bisa sangat cepat. Mohon penjelasan, Pak. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Eh, kita tadi sudah saya sampaikan datanya Pak, bahwa kasus COVID itu tidak hanya dikirim ya satu. Jadi itu terjadi juga di beberapa perusahaan. Mohon maaf, kami tidak bisa mengekspos eh, nama perusahaannya. Ya, tapi paling tidak itu terjadi di beberapa perusahaan. Jadi, eh, semua perusahaan punya potensi ya, untuk kena eh, ini, apa keurusan. Yang kedua, pemerintah eh, tidak bisa membuat kebijakan hanya untuk satu satu entity, Pak. Jadi, kita membuat berpisahkan memang untuk umum secara jenderal. Eh, pesan saya, Pak, pesan saya sebetulnya eh, memang kita tidak boleh eh, percaya ke satu media saja, ya, bahwa kita tahu banyak hoax yang beredar, dia ya, banyak hoax yang beredar eh, di media, tetapi mungkin belum klarifikasi dan sebagainya. Bahkan, eh, ada beberapa yang cenderung untuk di namanya, didramatisir kalau kami mendapat laporan langsung dari perusahaan Pak, jadi e, berdasarkan laporan dari perusahaan tersebut, maka kita komunikasikan gitu ya, dan ke, kalau kepada kemungkinan kami e, lakukan itu lebih detail pun gitu. nanti bisa jadi akan di apa namanya didiminasi di, oleh e, Kepala Bilo apa namanya atau banyak kementerian, di satu, satu pintu di sana jadi, uh, betul Pak bahwa uh, saya justru salut dengan PT. Beringkot Indonesia yang terus terang sudah melakukan langkah-langkah uh, luar biasa sesuai dengan, dan tidak hanya Freeport saya yakin di perusahaan lain ya, uh, sesuai dengan surat edaran yang dikirim dari Minervan, gitu jadi banyak hal yang sudah dilakukan, salah satunya ada dengan, adanya tes apa, apa namanya untuk pekerjanya masuk juga untuk apa namanya, jasanya. Ya, kalau ada dari report, boleh kalau mau menyampaikan klarifikasi mengenai hal ini. Atau dari yang lain. Saya yakin eh, sudah banyak yang dilakukan eh, berdasarkan kepada kebijakan yang dari pemerintah tadi. Eh, potensi tetap ada, Pak. Potensi tetap ada. Makanya saya sampaikan tadi, kalau kita melakukan tes masuk, otomatis angka yang, eh, angka kasus ya, apakah itu yang ODP, BDP, ya itu pasti akan meningkat pak. Tetapi ada saatnya nanti manakala tes ini semua sudah dilakukan gitu ya atau start maksimum dilakukan maka maka angka itu menjadi uh, apa namanya? ya uh, stabil gitu pak ya, menjadi stabil. Jadi uh, mungkin nanti akan yang akan lebih tinggi adalah yang sembuh daripada yang uh, apa namanya kena sakit. Ya. Jadi uh, itu uh, saya pikir strategi yang tepat dan kami juga uh, tadi mendorong agar itu jadi intinya begitu pak sudah ada yang meninggal ya sudah ada yang meninggal tetapi itu ditangani sesuai dengan atap covid 19 belas silahkan ya pak Rahman. rahmat ya ya baik, baik pak. Pak terima kasih ya. pak sri yuk ya, oke okay. terima kasih kalau di minat lagi ya pak rahmat ya Oke, ini ada pertanyaan kita ke pertanyaan berikutnya dari Iqbal Pak di HPU. Ya, ini banyak sekali pertanyaan Pak Sri, luar biasa responnya. E, kesempatan ini Pak Sri tampil semuanya. Tidak nah, apa-apa Pak, senang ya, bisa diskusi. Ya. Bagian bisa curhat juga kan sama Pak. Oke, ini ada Pak dari Pak Iqbal HPU. Izin bertanya, apakah jika karyawan positif COVID-19 bisa dimasukkan? Bukan dalam penyakit akibat hubungan kerja, pak. Ya. Jadi bukan penyakit kerja, tapi penyakit hubungan kerja. Apakah itu dimasuk akibat hubungan kerja? Itu pak, pertanyaan singkat. Oke, okay. oke. Okay. Ini saya mohon bantuan Bulana ya, Bu, ya, untuk membantu atau Pak Erlambang, silakan, Bu. Baik, Pak. Uh, saya coba menjawab, Pak. Jadi kalau penyakit, uh, apa penderita positif corona, uh, itu tidak masuk dalam kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Karena ini disebabkan oleh suatu wabah atau pandemi. Jadi kejadian akibat penyakit tenaga kerja itu uh, adalah masuk dalam ke kriteria kej kejadian itu apabila memang sudah diderita orang itu uh, secara uh, di dalam tubuhnya. Bukan karena disebabkan oleh pandemi. Jadi tidak kita bisa masukkan kepada uh, KAPTK, kejadian akibat penyakit tenaga kerja atau PAK. Kalau PAK itu memang karena sudah dimasukkan di dalam perpres, Penyakit-penyakit apa saja yang memang uh, masuk dalam kategori uh, penyakit yang disebabkan karena uh, kerja begitu. Jadi uh, kesimpulannya tidak bisa masuk, Pak. Silakan. Terima kasih. masuk, Bos. Oke, Pak Ekbir. Saya pikir jelas jawaban Bolana bahwa kalau penyakit akibat kerja, perhatikan penyakit yang kalau nggak salah jumlahnya ada 31 sekarang ya. Hm, betul. sudah dijelaskan. Jadi kalau penyakit karena pandemi itu. Memang harusnya memang tidak masuk. Saya pikir udah, sudah jelas Pak Iqbar. Jelas sih Pak Iqbar ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih. apa? Okay. Okay, Pak. Ya, Pak. Oke okay, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Ya, Pak Iqbar di mute lagi Pak Iqbar. Ke pertanyaan berikutnya. Uh, izin bertanya. Ini dari Pak Agung RJ. Pak Agung ini dari SIS ya kalau nggak Ini dari SIS. Mm -hmm ya. Jika terjadi kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di salah satu perusahaan tambang, apakah dilakukan lockdown bagi area yang terdapat kasus tersebut? Terima kasih. Mungkin ada kebijakan lockdown dan begitu ada positif gitu, Pak. Silakan, Pak Sri. Ya. Baik, sebetulnya dari beberapa surat edaran yang kita sampaikan, Pak, itu sudah jelas tindakannya bagaimana gitu ya. Tapi kalau memang itu harus di-lockdown itu saya pikir itu uh, murni sepenuhnya kebijakan perusahaan. Tapi tentu saja harus konsultasi ke pemerintah, Pak, karena kebijakan lockdown yang akan dilakukan oleh uh, perusahaan ini bisa saja nanti uh, dampaknya menjadi luas, gitu ya. Dampak sosial, dampak ekonomi, dan sebagainya. Gitu. Jadi saya pikir uh, mesti ada konsultasi dengan pemerintah kalau memang mau melakukan lockdown gitu, sehingga nanti uh, jelas alasannya atau apa namanya urgensinya jelas begitu. Itu Pak Agung ya. Agung jelas ya, Pak Agung RJ. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti secara kebijakan nasional ESDM tidak memiliki belum mempertimbangkan untuk kebijakan lockdown apabila terjadi kasus konfirmasi positif di salah satu wilayah tambang, Pak ya. Belum, belum, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. De Oke, ini ada. Terima kasih, Pak Gung, di mute kembali, Pak Gung. Ya, oke, ini ada pertanyaan dari ini. Kayaknya enggak terlalu coba, kita baca saja nanti. Mungkin kita bisa gabung ke pertanyaan Saya, Yowan dari Sumatera Selatan terkait dengan kuratif. Kalau ada karyawan kasus positif, ditambang. Apakah pasien tersebut perlu dibawa ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau karantina di site saja dengan metode pengobatan? telepon dokter, dan obat mengirim melalui kurir, hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif penyebaran Mungkin ini ada kebijakan begitu positif, apakah dibawa ke pelayanan lebih tinggi, atau di, di rawat mandiri di site mungkin ya, pengobatan melalui telepon dokter dan dikirim obat melalui kurir. Mungkin penjelasan sudah ada kebijakan itu belum. Silahkan. Baik. Terima kasih. Jadi sebetulnya di surat edaran kami sudah jelas, gitu ya surat edaran yang ke perusahaan itu sudah jelas tindakan apa yang harus dilakukan kalau ada karyawan kasus positif tambang, gitu ya tentu saja yang pertama-tama adalah ditangani oleh unit kesehatan yang ada di perusahaan tersebut, gitu ya. Itu, itu eh, langkah awalnya seperti itu kira-kira, gitu ya. Kalau misalnya fasilitasnya tidak mencukupi, ya baru nanti di ke tempat yang lebih eh, lengkap, begitu oleh sebab itu kami eh, di dalam surat edaran sampaikan bahwa eh, minta bantuan perusahaan untuk apa namanya istilahnya ya eh, menambahkan sarana sarana dan prasarana ya, menyiapkan prasarana dan sarana dan prasarana untuk penanganan eh, apa namanya eh, yang kena covid 19 ini jadi kalau kalau perusahaan itu eh, responsif terhadap itu tentu saja akan melengkapi unit pelayanan kesehatannya dengan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga eh, perawatan bisa dilakukan di internal di, di dalam pusat itu Pak Modrata okay. uh, Bu, Bu Iwan ini adalah Bu atau Pak Iwan ya Iwan ini adalah Dijen Minerba Penempatan di Sumatera Selatan Saya pikir ada jelas ya Inspektur, dah, Tambang. Inspektur Tambang ya di Sumatera Selatan Mungkin banyak pertanyaan perusahaan juga di ke beliau Oke okay, Bu, Bu Iwan apa Pak Iwan ya Sudah jelas ya Oh Pak Iwan Sudah, sudah jelas ya Pak Iwan ya Soalnya nggak nampak mukanya Pak Jadi kalau ya, saya tahu Bapak <laughs> Oke, okay, selanjutnya ini ada pertanyaan kaitannya dari eh, lingkungan dekat juga ini Pak Tommy Gultom. Pak, Pak Sri, selamat dengan disahkan RUU Minerba di DPR yang Selasa lalu. Nah ini, ini ucapan awal. Ad, adanya satgas COVID-19 di daerah perlu diikuti oleh perusahaan. Hanya saja mungkin pasal fasilitas karantina, isolasi dan rumah sakit masih masih ada yang terbatas pertanyaan Pak. Jika ada karyawan hasil rapid test menunjukkan reaktif, bolehkah perusahaan kami melakukan karantina? Mungkin mungkin agak mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya. Silakan Ya ya. ya uh, rapid test itu kan sebetulnya hanya untuk mengetahui tingkat imunitas dari kita ya Pak. Ya jadi uh, belum tentu dia positif juga gitu ya. Tadi uh, kami menyampaikan di dalam kuratif tadi kalau masalah ya itu bahwa kalau memang terdeteksi reaktif di rapid testnya itu bisa segera dilakukan e, apa namanya e, tes berikutnya begitu pak tes swab atau e, PCR gitu ya kalau dimungkinkan biarnya tentu saja di rumah sakit rujukan yang memang punya fasilitas itu gitu ya. kalau perusahaan mempunyai e, fasilitas itu ya silahkan nggak apa-apa penting untuk dilanjutkan ke tes berikutnya untuk mengetahui betul apakah memang eh, ini apa namanya benar-benar eh, positif atau tidak. Nanti kalau memang sudah eh, positif baru dilakukan karantina gitu Pak Toni ya, Pak Toni Gultom ya. Karena kalau setiap rapid test kemudian reaktif itu langsung di karantina barangkali luar biasa itu lahnya ya. ya jadi, tapi saya pikir kalau untuk begitu ketahuan rapid test, kemudian ada reaktif ya pengobatan mandiri juga bisa ya atau karantina mandiri juga bisa menurut saya ya. Tetapi akan lebih baik kalau dilakukan tes berikutnya. Oke Pak Toni, Pak Sury jelaskan. Pak Toni dari mana Pak Toni? Pak Toni. Ya, Udah jelas ya Pak Tani, ya, suaranya agak jauh sekali Pak Toni di mana ini. Oke ya, cukup ya. Di mute kembali Pak Toni Kemudian ini ada pertanyaan dari mahasiswa ya Pak Sri, kita jawab pertanyaan dari mahasiswa. ya Anak-anak dari kampus nih. Yang lain kan banyak ada perusahaan nih ada dari kampus satu ini. Pak Sri, nama saya Putri Puspita. Mahasiswa K3 Universitas Balikpapan. izin bertanya. Untuk pencegahan-pencegahan COVID-19 yang telah disampaikan di slide sebelumnya, apakah ada pencegahan tambahan di luar slide jika kondisi COVID-19 semakin meningkat? Ya, ya terima kasih uh, Mbak Putri ya. ya putri, putri. Jadi, uh, tadi kita sudah, saya sampaikan kembali ya bahwa tadi sudah ada uh, surat edaran surat edaran. Tadi sebenarnya sudah cukup komplit ya tetapi kalau uh, ada perkembangan lain sehingga membutuhkan kebijakan tambahan ya kita akan keluarkan lagi kebijakan tambahan gitu ya jadi intinya kita tunggu uh, perkembangan selanjutnya karena kami berpikir bahwa dengan uh, kebijakan yang sudah ada itu sudah cukup komplit gitu. saya pikir itu oke okay. um, Mbak Putri ya selamat sebetulnya kalau kalau mau tahu uh, komplitnya ya harus dibaca yang surat-surat edaran tadi gitu ya karena yang di slide tadi kan hanya Anus Naseh, merangkum saja. Mbak Putri nggak dapet ini slide-nya dari kampus mungkin ya. Nah, <laughs> Melalui dosen. Lewat KPKPI ya. boleh, lewat KPKPI. Nah nanti Pak, Mbak Putri, ya kalau perlu nanti kita surat-surat kait ada semua di sini. ya Nanti kita bisa kirim Japri lah ya. Siap Pak? Terima kasih. Ya. Oke jelas ya Mbak Putri ya. Selamat menuntut ilmu ya, jadi orang ketiga praktisi keselamatan nanti. Jangan lupa gabung di APKPI juga. Siap, terima kasih, Pak. Oke, di mute kembali. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Pramudia. Pak Ya, Pak Pramudia Irawan dari Sinarmas ya. Ini Tadi maksudnya sama mirip, Pak. Aji Mas Said sama sama <tuk> Satu. Ini. <tuk> ya, iya. <tuk> ini Pramudia Sinarmas uh, Mining Group HSE System pertanyaan. Apakah dapat dibuat panduan identifikasi bahaya dan potensi resiko secara jenderal dengan pandemi COVID-19 ini. Contoh, kami mewajibkan karantina 14 hari bagi pekerja tambang service day off. Ketika mau bekerja di site, wajib menjalani karantina selama 14 hari. Sehingga panduan wajib ini bisa dilakukan oleh seluruh perusahaan tambang. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pram. Memang saat ini kita baru membuat edaran-edaran ya tersebar belum dalam satu dokumen, dokumen utuh yang satu dokumen gitu ya. Intinya delapan lapan gitu. Tetapi ini satu ide bagus saya pikir nanti mungkin bisa kita lagi. Bulana bisa menambahkan Bu? Silakan, Bu. Bulana? Atau Pak lambang silakan Pak Ramang uh, ya izin uh, izin menjawab Pak Direktur bulan yang nanya ya, kabar ya. saya ini saudara <laughs> jadi jadi, kembar, ya, ya. jadi begini Pak Pram. Ya. <laughs> sama-sama kita ketahui COVID 19 ini statusnya kan sudah pandemi ya namanya sudah pandemi itu levelnya internasional kalau sudah internasional ya untuk sekarang yang bisa kita pegang hanya WHO Pak itu saja nah uh, protokol-protokol tentang Covid-19 sudah di-open secara terbuka oleh WHO dan secara berkala juga kami juga sudah share di grup KTT Indonesia jadi silahkan uh, masing-masing perusahaan uh, tetap melakukan internal management risiko khusus yang Covid ini di-short internal karena masing-masing perusahaan tentunya sudah tahu identifikasi bahaya dan risiko masing-masing perusahaan. yang kedua silahkan tetap mengacu kepada Uh, protokol yang ada dari WHO tersebut. Karena ini sifatnya sudah internasional Pak, ya kan kasusnya internasional dan memang uh, termasuk yang itulah kebijakan pemerintah juga pun kita maklum. Andai kata ada yang terdampak di perusahaan pun kita tidak akan memasukkan catatan di dalam KAPTK, Kejadian akibat Kejadarai Kerja. Jadi tidak akan, kasus COVID ini tidak akan uh, merusak atau mencoreng catatan statistik Kecelakaan ataupun statistik kesehatan untuk dicatatkan sektor menerba khususnya itu jawaban dari kami, Pak. Terima kasih, terima kasih, Pak. Erlambang. Pak. Sri, kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Erlambang. Jelas Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Program, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. cuma begini memang betul sekali Pak. disampaikan Pak. Terima tadi Pak. Terima Uh, tapi saya pikir begini, saya pikir di kita itu kan agak sedikit unik gitu ya. Kita itu kan pendekatannya lebih kepada komunal atau apa. Jadi mungkin uh, apa namanya panduan yang ditetapkan WHO tadi mungkin perlu kita perlu kita namanya, uh, cermati gitu. Dan barangkali kalau diterapkan, di, kan itu kan jendrik ya pak ya. Mungkin kalau diterapkan di Indonesia uh, bisa ada beberapa yang perlu disesuaikan barangkali ya, Pak Pram ya. Di, uh, ini ini dimungkinkan Pak nanti kalau misalnya dibutuhkan ya. kalau misalnya dibutuhkan panduan khusus ini secara secara jentral uh, COVID-19 ini, tapi nanti kita bahas internal ya Pak Terima kasih Pak Sri ya, Terima kasih Dan surat-surat edaran Pak Sri dan termasuk dari Dirjen itu dah bisa jadi panduan juga mungkin Pak Iya ya betul, Pak. tapi tidak Pak. tidak dalam satu single dokumen gitu Pak jadi <laughs> ada di beberapa kalau itu bisa dikompilasi. Oke, okay. ya baik. Eh, Pak Fram jelas ya. Silakan di mute kembali. Ini kita Silakan. ke pertanyaan berikut. Silakan di mute dulu Pak. Pertanyaan berikutnya ini dari Muhammad Amin Saleh. Izin Pak Sri, saya Muhammad Amin Saleh, PJU PT Jakarta Prima Keren JPC. Apabila ada pekerja tambang yang positif Covid dan sudah dinyatakan sembuh, ya. Apakah bisa masuk kembali bekerja seperti biasa atau masih ada treatment lanjutan lagi? Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Yang sudah Terima kasih, Pak. Dilematis mungkin. Pak. Uh, begini, kalau ada pasien yang sudah dinyatakan sembuh itu uh, prosedurnya, protokolnya kan harus uh, self karantin dulu ya, Pak ya. Harus uh, karantina mandiri dulu selama 14 hari gitu ya. Kemudian uh, sesudah itu baru benar-benar bisa Aman, gitu ya, untuk bekerja kembali. Gitu, prosedurnya kan begitu, ya. Jadi, diikuti saja Pak protokol atau prosedur mengenai COVID-19 ini, gitu ya. Intinya, logikanya sih bisa setelah yang bersangkutan mengikuti prosedur tadi. Tapi jangan lupa, Pak, bahwa yang sudah positif pun harus tetap dimonitor, karena bisa jadi nanti suatu saat bisa terpapar kembali, gitu ya. Artinya kembali, Pak, di sini yang namanya tes itu sangat penting. Eh, karena kita yakin bahwa eh, dua minggu yang lalu kita misalnya rapid test, belum tentu dua minggu kemudian eh, hasilnya sama. Jadi bisa jadi eh, berbeda. Itu Pak Muhammad. Terima kasih, Pak Sri. Yuk, mari. Kasih. Jelas ya Pak Muhammad ya. Oke, silakan di, di kembali Pak Muhammad ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan ya. Kita lanjut ya, Pak Sri. Masih banyak nih, Pak Sri pertanyaan. Oh, silakan, nanti. silakan, Pak. Santai aja, Oke, ini ada pertanyaan dari Andri Kurniawan ya. Selamat pagi, Pak Sri. Saya Andri Kurniawan, PT DDKI ya, saya si Andri. Implikasi dampak Covid-19 bagi perusahaan terdampak sehingga akhirnya lockdown. Kita menurut sudah ada lockdown, lagi. Tentunya akan berdampak pada kewajiban realty. apakah ada penghentian sementara kewajiban realty ini, sehingga berpotensi mengurangi PNBP. Dan satu lagi, Pak, apa ada solusi untuk himbauan KSDM terkait dengan potensi PHK di tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Terima kasih. ada agak meluas ini. silakan Pak. Ya, saya... Saya, terima kasih pak. Saya terus terang uh, masih belum begitu apa namanya ya jelas dengan istilah obdorn apalagi ini tanpa petik pak ya. Jadi ya, pak Andri ini, benar -benar ini benar -benar kalau ada. bisa nanti ditangguhkan seperti apa? Kalau saya uh, bayangannya karena terdampak maka kemudian dia bisa mengajukan status for major begitu pak ya. Dan oh, kalau iya. status for major harus major dia bisa uh, apa namanya suspensi misalnya seperti itu ya. Jadi apakah seperti itu yang dimaksud gitu ya? Kalau memang urutannya seperti itu sampai kepada force major, force majornya disetujui, kemudian menjadi suspensi, ya tentu saja tidak ada kewajiban bagian bersangkutan ya. E, suspensi itu kan seperti mati suri pak, dia tidak mengurangi jangka waktu izinnya, tetapi dia juga tidak punya apa namanya e, apa namanya tidak ya berhenti sama sekali ya. Tetapi haknya saya pikir e, haknya saya pikir ada beberapa kewajibannya ya, ada beberapa yang tetap harus dilakukan Pak, ya misalnya menjaga area tambang kemudian juga eh, kalau PNBP ya karena dia eh, royalty terutama karena dia tidak produksi atau tidak menjual ya otomatis tidak membayar gitu, ya. tapi kalau iuran eh, tetap yang per hektare itu ya akan tetap itu harus bayar, gitu. jadi eh, kalau yang dimaksud itu kira-kira eh, ya seperti itu Pak Andri jawabnya ya kalau lockdown iya, itu yang dimaksud adalah suspensi iya. karena force major, begitu ya. Betul, betul, betul, betul, Pak. Seperti itu, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, apa ada solusi dan imbuan, saya pikir sudah eh, potensi PHK ya, Pak. Ya, Tadi sudah ada di dalam tadi, di dalam surat-surat eh, edaran tadi, Pak. Jadi, sebetulnya eh, begini, Pak. Itu kan eh, kalau pemerintah sih berharap tidak sampai PHK, tetapi mungkin dirumahkan atau apa ya tempat mendapat haknya begitu, tapi uh, saya pikir kembali lagi ini uh, sebenarnya uh, kebijakan dari perusahaan ya di uh, asal ini dilaporkan ke pemerintahan Pak ya. Kalau memang sampai terjadi ada PHK ini kan konsultasikan ke pemerintah. Itu Pak Andri. Baik, Pak terima kasih banyak Pak. Yo sama-sama Pak Andri, Iya okay, Pak. Oke, okay, Pandri jelas ya. Kemudian silakan di di mute kembali, Pandri. Oke, okay, ini kita lanjut ada ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan anon ya prediksi masa ke depan ini. <tuh> nah, sebentar, Pak. Saya Yosua Nugroho, mining mm -hmm. Sismining, mining untuk pencegahan penyebaran COVID saat ini perusahaan kami melarang karyawan berpergian dari SAID untuk bulan Mei ini, karena penerbangan antar daerah juga sangat dibatasi. Jika COVID ini masih berlanjut, apakah ada gambaran besar dari pemerintah? Ada Apakah ada gambaran besar dari pemerintah untuk pertambangan, untuk mengantisipasi lamanya pandemi ini? Apakah mengikuti aturan pemerintah secara umum saja? Silakan Pak Sri. Ya, terima kasih, Pak Yosua. Ya, tentu saja eh, kami, sebagai regulator, itu eh, misalnya yang mengeluarkan kebijakan, ya Pak, ya sambil mengawasi. Tetapi kami akan terus memonitor, gitu kan, eh, apa namanya, mengenai pandemi ini. Tidak, kita nggak tahu, Pak, sampai kapan ini akan berlangsung. Tetapi paling tidak, dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan tadi itu. Eh, dan instansi lain juga pak itu juga eh, bisa mengant mengantisipasi, ya. misalnya bisa mengantisipasi. Jadi secara umum eh, kebijakan yang ada itu sudah cukup menurut saya. Kecuali ada perkembangan lagi nanti pak. Kalau ada perkembangan lagi seperti sekarang, misalnya perkembangan eh, bahwa Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan, ya, eh, jadi eh, itu saya pikir bisa. Eh, jadi intinya sebenarnya kan kita pemerintah ya Pak ya, pemerintah kan eh, ada kebijakan-kebijakan dari Pemimpinan ada dari perhubungan, ada dari kesehatan, dan sebagainya mungkin itu Pak Yuswa ya secara umum seperti itu, karena ada tambahan Bu baik, terima kasih Pak ya Gak ada, ada tambahan, Pak, oh, cukup Pak cukup Pak Baik, baik. ya Pak, Pak. Ya, Pak Yuswa terima kasih Pak terima kasih Oke. Pak jelas ya Pak Yusya, tolong di-mir kembali ini ada, saya pikir pertanyaan yang dari Pak Sulpikar. ini ada pertanyaan berikut dari PKN, Pak Sulpikar. agak mirip lah pertanyaan dari sebelumnya apakah SDM sudah membuat perencanaan? ini sudah, nanya sudah apa belum apakah SDM sudah membuat perencanaan atau strategi untuk pandemi ini berlanjut hingga akhir tahun, pertanyaan umum sekali, ya Pak jadi silahkan kalau mau di baik, baik, terima kasih, jadi sebetulnya Uh, kembali lagi, Pak, ke edaran-edaran yang telah kami kirimkan itu, kalau itu dibaca uh, apa namanya lengkap gitu ya, itu sebetulnya kan tidak terbatas sampai kapan ini nanti akan berlangsung gitu ya. Yang jelas dengan itu sementara ini masih cukup. Jadi tidak ada rencana atau strategi khusus, Pak. Uh, kecuali ya, kecuali. Kecuali karena faktor eksternalitas barangkali ya. Jadi tiba-tiba uh, batu -tiba, uh, batubara sangat menurun sehingga kita apa namanya, harus menurunkan produksi misalnya. Nah itu mungkin ada perencanaan atau strategi lain. Tapi kalau untuk bagaimana mengantisipasi pandemi ini, saya pikir dengan yang sudah ada, masih cukup.